Hey Hai Sobat Satwa Jumpa lagi di channel 4 Melanja Di sini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar Antara Harimau Sumatera, Pantera Tigris Sumatra Dengan Harimau Benggala Atau panthera Tigris-Tigris Perbedaan pertama adalah warna Warna dari Harimau Benggala Mempunyai warna hingga kekuning-kuningan Adapun yang berwarna putih dengan corak hitam yang longgar atau jaraknya lumayan jauh sedangkan pada harimau sumatera mempunyai warna merah coklat gelap dengan corak hitam yang lebih padat dibandingkan dengan harimau Benggala perbedaan dengan ciri fisik ciri fisik dari harimau benggala mempunyai bobot badan berkisar antara 170 sampai 250 kg sedangkan pada harimau sumatera mempunyai bobot berkisar antara 80 sampai 140 kg panjang badan pada harimau benggala Berkisar antara 200 sampai 300 cm, sedangkan harimau Sumatera berkisar antara 170 sampai 250 cm. Tinggi badan dari harimau benggala mempunyai tinggi badan 90 sampai 120 cm, sedangkan harimau Sumatera mempunyai tinggi. 50-80 cm. Ia ya termasuk harimau terkecil yang masih hidup.